Pulau Kanyongan Resort di Sisnan empatnya berada di Kabupaten Berau Kecamatan Berau Eh serang, nama Teluknya adalah Teluk Sumbang di sini namanya Teluk Sumbang ya jenis suasana nya tempat objek wisata saya nah, saat ini berada di sini karena lagi ada bimtek selam adia ya bintek selam adia Dan panorama 300 meter panorama Kanyuran Resort Beach luas Pulau Kanyuran eh, sekitar 8 5 atau delapan ratus hektar. Inilah suasana pantainya di Pulau Kanyungan. Wah, indah sekali. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini bisa ada niat untuk mengunjungi daerah objek wisata ini. Oh, alangkah indahnya ya. Pemandangannya bagus. Cocok buat selfie di daerah sini. Wuh, nah. mantap buat. Lanjut kita jalan bal lagi menuju tempat selanjutnya Ini adalah tulisan nama dari Pulau Kaniungan yang berada di Kabupaten Brau Kecamatan Berau dekatnya Teluk Sumbang nah, itu guys Ada teman juga Kita telusuri pulau ini Ada juga tempat daerah yang bagus untuk berfoto bersama keluarga. Ada bapaknya, mandi, hah? Wah, pagi-pagi tidur. Aduh, ini bagus nih pemandangannya. Oke, okay guys, sana lagi masih ada tempat. video ini eee, bisa berkunjung ya ke Pulau Kanjungan di Desa Teluk Sumbang, Camatan Berau di South Island. Ada juga rumah-rumah penduduk yang senang berjualan di sini, menjual berbagai macam ya. Hai ya. Ada tempat santai juga bersama keluarga duduk-duduk. ada anak-anak yang sedang berenang. di sini juga ada tempat penginapan. ada juga tempat tempat penginapan bentuknya resort ya, resort atau rumah. ada resortnya. Ada gazebo tepat berkumpul bersama keluarga Sambil makan-makan makan, Menikmati suasana pantai Pulau Kanyungan Island yeah. Inilah Suasana pantainya Terima Saya buat video ini Semoga pulau Island Pulau Kanyungan tambah lebih maju. Ada tempat santai buat turis yang mancat negara dan dari Nusantara. Apakah Anda tertarik untuk mengunjungi Pulau Kanyungan? Silahkan. Tunggu apa lagi? Tempatnya tenang, daerahnya tenang, untuk tempat melepaskan pikiran-pikiran kita waktu lelah kerja seharian bisa bergundung ke daerah ini bersama keluarga, sambil main-main air di pantai yang tenang, yang tidak ada ombaknya, aman. Dengan pasir putihnya yang menarik Cocok buat bagi yang hobi foto-foto Oke okay guys. Sampai berjumpa di Pulau Kaniwan bersama saya. Jangan lupa like and subscribe video ini kalau Anda suka. Dan jangan lupa tekan tekan bel lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan dari video-video terbaru dari saya kita lanjutkan lagi kembali ke pantainya Ini Pulau Kanyungan Island, ini bisa kita keliling dengan menggunakan kendaraan atau jalan kaki. Kalau kita menggunakan kendaraan sepeda motor atau jalan kaki dapat kita lakukan dengan mengelilingi dengan waktu sekitar 17 menit, sudah dapat mengelilingi pulau ini. Karena terbatasan waktu, saya tidak bisa melakukan keliling untuk melihat semua suasana di pantai ini. Ayo, Bu. Sekali lagi saya beritahukan buat teman-teman yang menyaksikan video ini jangan lupa like and subscribe-nya untuk channel video saya agar bisa mendapat pemberitahuan dari video saya yang terbaru. Dan tekan bel lonceng Jangan lupa, karena like and subscribe-nya gratis, tidak dipukul biaya. Nah. Kalau ada kesempatan mungkin nanti 2021 kita bisa bertemu lagi di Pulau Kaniungan ini. Pasirnya putih, pasirnya putih, coba nah, ya, pasirnya putih kan, saya nggak bohong kan, nah. itu juga bagus pemandangannya, Di sini juga bagus, suasananya tenang, cocok untuk berjalan-jalan bersama keluarga, Saya lagi jangan lupa like and subscribe nya ya, buat teman-teman yang menyaksikan video ini dan tekan uh, tanda lonceng supaya dapat pemberitahuan semua video-video terbaru dari saya. Ini saya berdiri di tepi pantai, tepatnya berada di depan tulisan Pulau Kaniungan. Ye, yeah. yeah. Kaniungan, Island. Sudah ada turis tadi yang datang menyaksikan suasananya di daerah ini katanya bagus daerahnya. Tidak salah tadi turis mancanegara ya Ada juga sebagian dari turis uh, Turis nusantara Wisatawan nusantara Apa ya namanya Kalau Oh iya wisman Wisatawan mancanegara wisman adalah wisatawan mancanegara Berarti itu adalah Turis yang dari Luar negeri wilayah Republik Indonesia tapi kalau Wisnu adalah wisatawan Nusantara bagus guys pantainya guys ada perahu yang bisa bisa kita manfaatkan untuk berjalan-jalan ini adalah kendaraan untuk ke Bali menyeberang dari Pulau Kaniongan ke Biduk-Biduk, Kecamatan Biduk-Biduk. Jadi kita kalau berkunjung ke Pulau Kaniongan, kita harus singgah dulu di Pulau Biduk-Biduk, di Kecamatan Biduk-Biduk. Di Biduk-Biduk itu ada penginapan-penginapan, bisa kita lakukan untuk kalau kita belum sempat sampai ke pulau Kanyungan, kita bisa menginap di, pul di pulau biduk-biduk di Kecamatan biduk-biduk daerah biduk-biduk nanti paginya kita bisa berangkat langsung menuju ke pulau Kanyungan menggunakan kapal ini ini muatnya sekitar 10 orang orang ya. coba lihat di bawahnya airnya bening itu. Nah. Lihat kan? Ya? Nah. Oke okay guys, kita lanjutkan lagi kembali. Dan itu adalah di sana itu adalah dermaga kelihatan dermaga pantai Pulau Kaniungan Lihat dermaganya. Jadi kalau kita menyeberang dari Kecamatan Kota Biduk-Biduk atau Tera Biduk-Biduk Pak Tera Biduk-Biduk Nanti kita Sampainya di Dermaga ini Waktu yang ditempuh adalah Sekitar setengah jam Kira-kira setengah jam ya Kita langsung Sampai ke Pulau Kaniungan Nanti sebelum kita sampai di Pulau Kanyungan, di tengah laut kita akan mendak, disambut oleh eh, bermacam-macam atau ikan lumba, lumba ikan lumba-lumba yang menyambut kita, yang mengantarkan kita sampai ke Pulau Kanyungan. Begitu juga nanti kalau kita dari Pulau Kanyungan mau menyeberang ke hidup-hidup, kita akan menemukan kembali melihat kembali lomba-lomba tersebut yang berada di tempatnya di tengah-tengah uh, perjalanan kita itu pun kalau nasib kita baik, kita bisa bertemu kalau nasib kita belum sempat tidak akan ketemu dengan lomba-lomba tersebut tapi kebanyakan setiap yang mengundung ke pulau island uh, kami ingat, pasti akan bertemu dengan lomba-lomba itu pasti mungkin waktu saja yang menentukan nanti oke sekian dulu video dari saya jangan lupa like and subscribe kalau anda suka dengan video saya ini selamat berjumpa lagi kembali di lain waktu dengan channel Arif Ipin 97 dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Selamat pagi. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.